Yang pertama untuk nomor rekening Bisa tidak aplikasi pinjol itu meretas nomor rekening kalian Jawabannya bisa apabila kalian melakukan Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya Yang hari ini masih tetap memberikan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 dan hari ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja Supaya nanti kalian bisa saling berinteraksi Dan bertukar informasi dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone Ya, Kita khawatir hari ini masih banyak banget Itu oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri Dengan cara menipu orang lain Dan kami juga pengen memberitahukan bahwasanya kami dari channel youtube info pinjol terbaru Tidak pernah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 Air-air ini DC aplikasi pinjol itu menyatakan bisa meretas rekening pribadi itu yang pertama, bisa menonaktifkan kartu BPJS itu yang kedua, dan yang ketiga mereka bisa memblokir KTP kalian dan yang keempat bisa memblokir BPJS ketenaga kerjaan, bisa memblokir NPWP banyak banget ya. Kehebatan dari aplikasi-aplikasi pinjol Di tahun 2023 ini Dan apakah Itu benar terjadi Nah hari ini sebelum Hal itu terjadi aku pengen Ngasih tahu ke kalian Segala sesuatu yang tidak boleh kalian Lakukan ketika Aplikasi-aplikasi pinjol ini Meneror seperti itu Ketika kalian mungkin Mendownload aplikasinya Yang pertama coba cek dulu itu aplikasi pinjolnya legal OJK atau tidak? Karena hari ini yang ilegal itu berkemungkinan bisa ya, untuk meretas segala sesuatu yang ada di handphone kita. Itu terbukti dari mereka mengambil dan bisa melihat semua pesan, kontak, ya, foto, video, dokumen, dan log panggilan yang ada di handphone kita. Mereka bisa melihat itu semua ketika kita mendownload aplikasi mereka. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah apa yang mereka ambil hari ini dari handphone kita. Coba cek aplikasi pinjol yang kalian gunakan. ya. Apakah mereka mengotorisasi banyak hal di handphone kalian? Itu yang pertama. Nah untuk yang kedua ya kan. Apa yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian meminjol atau menggunakan aplikasi pinjol baik yang legal maupun yang ilegal ya kan. Yang pertama, untuk nomor rekening bisa tidak aplikasi pinjol itu meretas nomor rekening kalian. Jawabannya bisa apabila kalian melakukan yang pertama, kalian sembarangan mengklik link yang mereka kirimkan. Itu nggak boleh ya, apapun hari ini yang mereka kirimkan berbentuk link, maka jangan diklik. Itu yang pertama, dan yang kedua, siapapun hari ini yang meminta informasi 16 digit angka yang ada di ATM kalian. Jangan pernah diberikan. Ya, itu cukup privasi dan rahasia 16 digit angka yang ada di ATM kalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, siapapun hari ini yang meminta kode OTP. Ya, terserah mau dari beritanya apa, mau pesannya apa. Jangan pernah mengklik Kode OTP dan mengirimkannya Kepada siapapun Ketika ketiga hal tadi Tidak kalian lakukan Maka pihak aplikasi pinjol tidak akan bisa Meretas nomor rekening kalian Tapi kalau tiga hal itu Kalian berikan kepada mereka Maka habislah sudah Uang yang enggak seberapa dari rekening kita Juga bakal akan dikuras ketika nanti Ada oknum-oknum tertentu yang bisa Mengambil dan mengetahui Data-data yang kita Simpan privasi pribadi kita itu yang pertama Nah untuk yang kedua bisa tidak ya aplikasi pinjol itu memblokir KTP katanya menonaktifkan KTP kita Nah di tahun-tahun yang sebelumnya juga di tahun 2022 tahun 2023 hampir semua KTP sekarang sudah seumur hidup ya artinya pihak catpil lah yang bisa ya menonaktifkan itu yang udah mati juga kadang-kadang masih sering dipakai digunakan nah nggak bisa ya aplikasi pinjol itu nggak bisa menonaktifkan KTP kalian nggak ada wewenang mereka sampai dengan sejauh itu dan kehebatan mereka tidak sampai dengan sejauh itu bisa menonaktifkan atau memblokir KTP kita itu yang kedua nah untuk yang ketiga ya kan apa benar ya pihak aplikasi pinjol bisa memblokir BPJS kesehatan kita? Bisa nggak? Jawabannya tidak Aplikasi pinjol itu tidak punya wewenang Dan tidak punya keahlian untuk memblokir server dari BPJS kesehatan Tidak bisa Jangan mau ditakut-takuti lagi Dan jangan mau dibohong-bohongi lagi mereka nggak punya akses untuk bisa sampai dengan sejauh itu, mereka tidak akan bisa untuk memblokir BPJS kesehatan kita. Jadi jangan takut. Dan yang keempat bisa nggak ya? Untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan atau mungkin di pabrik-pabrik yang memiliki BPJS ketenaga kerjaan. Jadi kemarin ada pengaduan sama kita, bahwasannya pihak aplikasi pinjol mengatakan mereka akan Memberhentikan kita sebagai anggota salah satu BPJS Ketenagakerjaan, bisa nggak? Jawabannya tidak. Aplikasi pinjol tidak punya uh, akses sampai dengan sejauh itu, dan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya uh, nomor rekening KTP BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu nggak ada hubungannya dengan aplikasi-aplikasi pinjol, dan mereka tidak sehebat itu. Untuk bisa memblokir, menonaktifkan dan mengakses semua data-data pribadi kita ketika kita memang tidak memberikannya kepada mereka. Jelas, itu empat hal. Dan yang terakhir, ya apa benar ya aplikasi pinjol bisa membebankan pajak di nomor NPWP kita? Apa bisa aplikasi pinjol menonaktifkan dan memblokir nomor NPWP, pajak diri? Jawabannya tidak. Aplikasi pinjol tidak sehebat itu Mereka tidak bisa ya Mengakses NPWP kalian Apabila memang kalian tidak memberitahukan email Sama passwordnya Dan jangan berikan kode OTP apapun Hari ini yang mereka sudah minta kepada kalian Kadang-kadang kan tuh ya Banyak ya zaman sekarang ini Ibu-ibu uh, tuh nggak paham ya Bahwasannya kode OTP itu cukup rahasia Makanya jangan sembarangan Memberikan dan memberitahukan kepada siapapun kode OTP yang hari ini terkirim ke nomor kita Hari ini itu cukup privasi dan harus dilindungi ya guys Oke okay, ya yeah. Jadi udah cukup jelas sekarang Jangan lagi takut dan jangan mau ditakut-takuti Lima hal penting dalam kehidupan kita Seperti KTP, nomor rekening Terus BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP. Mereka tidak bisa menguasai itu semua Apabila memang kita tidak memberitahukan kepada mereka Itu yang pertama Dan mereka tidak punya kehebatan Mereka tidak punya keahlian untuk bisa meretas akses beberapa data-data pribadi kita dengan server negara yang hari ini sudah lumayan baiklah ya jika dibandingkan beberapa waktu-waktu yang lalu ya kan. Dan kalian tidak perlu takut hari ini kalian yang sedang galbay pinjol yang sedang panik dan sedang mendapatkan teror itu juga harus dituntut untuk tetap cerdas. Juga harus dituntut untuk bisa berpikir secara logika dengan baik, ya. Dan jangan mau lagi ditakut-takuti, dan jangan pula memelihara ketakutan yang diciptakan sendiri. Ya, hari ini orang yang paling tahu tentang diri kita sendiri adalah diri kita, tentang penilaian orang lain, tentang komentar orang lain. Hari ini gak usah dipikirin, ya, untuk teman-teman yang sudah disebar data. Ayo segera berangkit ya Dan jangan terlalu lama Dalam situasi dan kondisi seperti ini Ini tidak baik apabila terus dilanjutkan Dan ingat tidak ada satu orang pun hari ini Di dunia ini Yang lepas dari komentar orang lain Apalagi kita yang hari ini Dalam keadaan bermasalah Dalam keadaan punya banyak utang Dalam keadaan tidak berprestasi Ya udah jelaslah itu mulut-mulut Yang gak punya kerjaan Yang mungkin cuman iseng Tapi cukup membuat Telinga kita ini berdengung dua kali 24 jam, ya udahlah, biarkan dan ikhlaskan, tunjukkan dan buktikan bahwasannya kita bisa lebih sukses daripada mereka. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.